Syukur kita, kemudian eh, mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya agar kemudian manfaatnya bisa berguna untuk diri kita sendiri dan juga bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih kepada Miss Kaca. Eh, Kaca, are you there? Yes, I'm here. Hi. <laughs> Hi, hello. It, it is a very good uh, opportunity for me to meet you here uh, online, but it's a honorable moment for me. Oh, uh, thank you. Uh, I think uh, this is a very important uh, information for us here because we are here as a family Empowerment, welfare. We concerned about uh, some uh, program that a government uh, do for they, their citizen, and we as a, a partner to make the program do very well. <laughs> Sorry, my English. <laughs> no, it's perfect. Thank you, I have a little, uh, apa, saya bahasa Inggrisnya jelek, gimana Pak Jumatil Pajak? Uh, okay. uh, I continue in Indonesia, oke? Okay? Thank you. Um, Bapak-Ibu sekalian, uh, kita bersyukur mendapatkan kesempatan ini dan mudah-mudahan uh, melalui kesempatan mendapatkan informasi dari Know Your Lemons, foundation kita akan bisa membantu diri sendiri keluarga dan orang-orang sekitar kita untuk bisa lebih mengenal tentang uh, kanker payudara terima kasih kepada dokter jumatil pajar yang telah membuka kesempatan itu dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut uh, kaca i want to inform you that uh, in a short time we will make make a foundation about canker, cancer Uh, we call it Yayasan Kanker Indonesia, Indonesian Cancer Foundation, special in Banjarmasin Banjar Banjar region. So I think one day we can continue this program with my foundation uh, that is uh, Indonesian Indonesian Cancer Foundation, region Banjarmasin. Jadi begitu Pak Dr. Jumatir Pajat. Nanti kita bisa lanjut lagi dan mudah-mudahan bisa banyak manfaat yang bisa kita bagikan untuk warga masyarakat dan khususnya perempuan ya eh, yang terkait dengan kanker payudara ini. Izinkan saya share screen sebentar. Bisa dilihat ya presentasinya, Bu Iwin? bisa ya Bu ingin bisa ya. Bu. jelas Bu jadi dalam kesempatan ini saya sekaligus menyampaikan sedikit paparan tentang bagaimana upaya peningkatan peran kader PKK khususnya ya so Kacha, uh, family empowerment welfare ya yeah. we are here eh uh, some woman and men ya yeah. not only woman we we We stand as a partner for our government. Jadi PKK, ya, yeah. PKK bisa masuk ke rumah-rumah warga, dan kita bisa melakukan banyak hal, termasuk dalam hal ini, jika dalam rangka pencegahan kanker payudara, kita perlu meningkatkan peran kader PKK agar bisa mendorong diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya untuk melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Fakta tentang kanker payudara ini harus menjadi perhatian kita semuanya, bahwa kanker yang terbanyak diderita oleh wanita di Indonesia, ya yaitu kanker payudara, sekitar 25 ribu kasus baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya, dan jumlah kasus ini meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun yang terakhir. ya. Jadi ini luar biasa, perlu menjadi perhatian kita semuanya. Dan beban jika ada seorang anggota keluarga, apalagi itu adalah ibu, bagi keluarganya akan berkaitan dengan banyak hal, tentu saja beban finansial, dan biasanya sudah datang ke layanan kesehatan dalam kondisi yang terlambat. Ini sejumlah faktor resiko yang berkaitan dengan kanker payudara, dan saya berharap bahwa para pengurus PKK Kota Banjarmasin, para kader, eh, sangat memahami hal ini. Beberapa faktor resiko yang berkaitan dengan genetik misalkan, itu tentu memang tidak bisa serta-merta kita atasi. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa faktor genetik ini, faktor bawaan ini berpengaruh terhadap, Kejadian kanker payudara, maka mengenali secara dini menjadi kunci yang sangat penting. Jadi, dengan informasi dari yang, ya, yang, Know Your Lemons ini mudah-mudahan menambah wawasan kita semuanya bagaimana mendeteksi secara dini. Ibu, Bapak, mungkin pernah mendengar Angelina Jolie? Dia melakukan apa? Ibu-ibu mungkin pernah tahu ya. Dia angkat payudaranya ketika tahu bahwa dia memberi faktor pembawa yang dengan gen untuk uh, kanker payudara. Betul itu ya, Dr. Jumatir Pajar ya. Ya, nah tingkat kesadaran kalau di luar negeri sana seperti. Ini. Nah kalau di Indonesia dengan keterbatasan pemeriksaan genetik, ini menjadi sangat penting, yaitu memeriksakan diri secara dini dan sudah menjadi kampanye yang sekian lama ini dilaksanakan, yaitu gerakan sadari, periksa payudara sendiri. Ada faktor uh, usia, kemudian riwayat keluarga, paparan terhadap hormon estrogen, gaya hidup, dan juga faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi munculnya kejadian kanker, dan itu bervariasi pada setiap orang. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini karena nanti ada narasumber yang akan menjelaskan lebih lanjut kepada kita semua. ya. Sehingga kemudian sekali lagi mendeteksi dini. Bagaimana mendeteksi bahwa ada benjolan. Dan ini adalah perubahan yang tersering ada pada payudara. Sekali lagi kuncinya adalah dengan memeriksakan diri secara rutin sejak dini sehingga kejadian yang hampir ada pada 30% penderita kanker payudara yaitu datang pada kondisi yang sudah stadium lanjut itu Ini adalah gambaran tentang sadari ya mungkin sebagai lumak akrab dengan gambar-gambar ini tapi mau tidak melakukan pemeriksaannya setiap bulan ya yaitu paling tidak 7 sampai 10 hari setelah hari pertama menstruasi ya dan tetap periksa sebulan sekali walaupun telah berhenti haid nah ini adalah kunci-kunci yang harus kita pegang bersama dan setelah mengetahui wawasan setelah memiliki wawasan tentang apa itu sadari kemudian mengapa itu harus dilakukan setiap uh, setiap bulan secara rutin lakukan sendiri maka kita harus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita dalam rangka mencegah kejadian kanker payudara pada orang lain di sekitar kita, para perempuan, ibu-ibu yang ada di sekitar kita. Dan PKK dalam hal ini harus concern untuk mendorong kampanye sadari. Dan ini adalah bagian dari upaya peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan PKK kita harus berada di level ini tahu mau dan mampu agar kemudian juga bisa mengajak orang lain memberitahu dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka mencegah kanker payudara kalau berkaitan dengan pkk sendiri kita ada bidang satu bidang dua bidang 3, bidang 4. nah secara keseluruhan semuanya berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan ini aspeknya adalah kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa sebuah keluarga itu ekonominya baik, gitu ya, bekerja dengan baik, kalau ada yang sakit di dalam rumah? Nah, tentu kita tidak menginginkannya. Oleh karena itu, sekali lagi, sebuah tantangan yang kita hadapi bersama, khususnya para perempuan, kita memiliki peran yang vital dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Setiap kondisi sakit pada seorang perempuan, apalagi seorang ibu, akan berpengaruh pada semua orang di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu persiapan dan dukungan suportif dari semua pihak untuk melindungi perempuan dari morbiditas, kesakitan, dan mortalitas atau kematian. Dan secara khusus tentang kanker payudara. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas lintas program dan lintas sektor, ya. kemudian optimalisasi jejaring layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pelibatan masyarakat untuk mendorong kesadaran mencegah kanker payudara. Ini terobosan yang perlu kita lakukan bersama. Kampanye sadari, ya. yang pertama, ini saya titip, titip pesan kepada seluruh pengurus yang hadir Kader yang hadir supaya kita setelah mendapatkan informasi hari ini dapat wawasan tambahan bagaimana melaksanakan sadari periksa payudara sendiri. Kalau perlu lakukan gerakan ketuk pintu juga sebelumnya kita sudah ada beberapa gerakan ketuk pintu ya yang melibatkan pengurus dan kader ngasih tahu tetangga gitu ya. Beritahu tetangganya tentang apa yang dilakukan untuk mencegah kanker payudara. Lalu germas gerakan masyarakat hidup sehat ini wajib ya. Dengan kita senantiasa memeriksakan diri secara rutin, mencegah apa namanya e, mengenyahkan rokok. Kita ada cerdik ya. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan rokok, rajin berolahraga ya. Kemudian diet seimbang. Istirahat yang cukup serta kelola stres. Nah Ini juga termasuk bagian dari germas. Yang terakhir, mudah-mudahan dari kita kemudian sebagai mitra pemerintah dan kerjasama lintas sektor di dalam lingkup pemerintah Kota Banjarmasin mudah-mudahan kita bisa memberikan dukungan terhadap kampanye sadari. Melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan juga terkait dengan ini adalah mendukung gerakan menyusui, ya, karena kaitannya juga dengan faktor resiko dari kejadian kanker payudara. Ini hal lain yang perlu kita upayakan sebagai bentuk dukungan kita, ya, dan sebagai penutup, ini take home message-nya: kanker payudara. Nah, oh saya masukin juga lere, Mohon maaf ini. Kanker payudara dapat dideteksi dini untuk meningkatkan angka kesembuhan. Cara deteksi dini sederhana untuk kanker payudara adalah dengan sadari ya. Mari kita dukung gerakan Mari, bagian upaya pencegahan. Dukung kampanye sadari ya. Terus kita kabarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan pastikan kerjasama PKK dengan berbagai pihak yang terkait bisa terus kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari kanker payudara. ya. Kemudian secara khusus di Banjarmasin juga bisa menurun angka kejadiannya. Dan bagi saudara-saudara kita, keluarga kita, orang di sekitar kita yang mungkin sedang dihadapkan pada Kanker payudara ini mudah-mudahan bisa terdeteksi secara dini sehingga tidak datang ke fasilitas kesehatan pada stadium yang terlambat. ya. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan sekaligus paparan sedikit untuk kita semua para pengurus PKK dan kader agar bisa mendukung program ini dan mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar serta bermanfaat Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada Miss Kaca dan juga Dr. Jum'atil Pajar. Selamat mengikuti acara hari ini dan dengan bersama-sama mengucapkan Basmalah, bismillahirrohmanirrohim, acara penyuluhan secara online siang hari ini resmi kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah pada acara inti. Untuk acara inti ini kita uh, atau akan dipimpin oleh moderator Ibu Dr. Lena Rosida M.Kes. Kepada Ibu moderator kami persilahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Bu Yuin sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Uyun kedengaran enggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Baik, Uyun uh, izin melanjutkan acara kita pada hari ini. Tapi, terlebih dahulu saya juga ingin menyapa Miss, uh, Mrs. Kaca Anggotle. Hai, Miss Kaca, how are you? Good, thank you. Thank you for having okay. me. How are you today? Good, thank you. How are you? Thank you? Yes, I'm fine. Glad to meet you and welcome to our seminar today. Oke, okay. Bapak-Ibu, tadi Ketua TPP KK Kota Banjarmasin yang kita sayangi dan kita banggakan Ibu Dr. Dr. Haji Siti Wasila MSI Med sudah menyampaikan materi beliau, namun sebelum kita lanjut kepada pemateri berikutnya saya ingin mengingatkan kepada Ibu-Ibu, tapi ada Bapaknya juga ya ada Pak Iskandar, mudah-mudahan ada yang lain. Juga penting untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Jadi, sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mematuhi aturan selama acara ini berlangsung, yaitu yang pertama, untuk mematikan mikrofonnya di mute. Kemudian jika ingin bertanya, silakan ibu-ibu semuanya mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan yang paling penting ibu-ibu sebaiknya mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Karena di akhir acara nanti kita ada door prize buat ibu-ibu semuanya yang mungkin memiliki keberuntungan pada hari ini. Oke, selanjutnya eh, kami persilahkan kepada pemateri yang kedua, Bapak Dr. Jumatil Fajar, Master of Health Science. Tapi sebelum itu, saya bacakan dulu nih kur kurikulum VT. Mungkin ibu-ibu eh, masih bertanya-tanya, nih, Dokter eh, Jumatil ini siapa sih, gitu ya? Tadi sudah disebutkan bahwa Dr. Jumatil Fajar merupakan salah satu adalah salah satu edukator dari New York Lemon Foundation. Kebetulan beliau tinggal di Kuala Kapuas ya dok ya, tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Beliau ini S-1-nya itu di FKUI Jakarta, kemudian S-2-nya di Queensland University di Australia mungkin itu sekilas kurikulum kita dari dokter Jumatil Fajar selanjutnya kami persilakan dok untuk menyampaikan materi kira-kira eh, 30 menit ke depan silakan dok Oke, Terima kasih Bu silakan amat presentasinya Nah ini Bu, jadi uh, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah bukan terima kasih kepada Bu Dokter Wasilah ya yang telah saya repotkan. <laughs> Mungkin Ibu-ibu perlu tahu ya saya ini teman akrabnya Pak Ibnu ya, jadi memang apa? Uh, makanya saya berani nih langsung ngomong sama Bu Wasilah minta tolong ya untuk ya, acara ini karena memang apa? Saya rasakan acara ini bermanfaat sekali untuk para wanita, sehingga saya ingin sekali agar ini bisa di, apa, didapatkan oleh semua wanita gitu, karena sangat pentingnya. Nah, template ini bu, jadi prestasi ini sudah disiapkan semua oleh York Lemon, jadi kami sebagai edukator itu cuma menyampaikan saja. Ya, jadi saya cuma menerjemahkan saja isi dari prestasi ini nanti saya sampaikan, ya. Nah, ibu-ibu mungkin bisa dilihat di chat ya. Jadi, sebenarnya Ahmad sudah di-share di chat belum? Ininya coba di-share di chat Ahmad. Nah, jadi ibu-ibu, apa ini adalah tautan-tautan uh, ya? Nanti, kalau ibu misalnya mau, apa mau uh, mencoba untuk kuisnya ya, kemudian. Uh, ada gamenya, kemudian nanti ada umpan balik. Nah, keharapannya nanti di akhir acara itu ibu-ibu bisa ini bisa apa e, menyampaikan umpan balik bu di formulir yang ketiga itu. Ya, jadi formulir umpan baliknya. Cuma memang saya mohon maaf ibu-ibu ya karena saya ini sudah usul sama kaca dan juga sama pimpinan yayasan ini agar ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, memang ini masih dalam proses ya. Jadi mungkin nanti kalau di antara ibu-ibu ada yang bersedia silakan diisi. Karena nanti setelah ibu mengisi umpan balik ini, nanti ibu-ibu bisa dapat ini newsletter ya atau bulletin secara rutin dari uh, New York Lemon dan nanti ibu-ibu akan bisa ini diingatkan. Apakah bulan ini ibu sudah periksa payudara? Nah, cuma memang lagi-lagi sayangnya itu semua pakai bahasa Inggris Ibu-ibu. <laughs> ya. Jadi memang ini agak jadi apa? Agak jadi kendala nah, ya. Slide berikutnya, Mat. Nah, jadi kalau kita lihat eh, tujuan dari kegiatan kami ini yaitu untuk memperbaiki deteksi dini kanker payudara di seluruh dunia ya jadi ini adalah gambaran kami sudah ada di dimana-mana nah mungkin nanti ini gambarnya mesti ditambah nih satu di Indonesia ya ada dua sekarang di Indonesia ini sudah ada dua edukator ya slide berikutnya nah jadi ibu-ibu Uh, New York lemonnya sudah apa sejak tahun 2017 ya ini sudah mulai memberikan pendidikan kepada uh, para wanita dan melalui internet dan media sosial itu sudah mencapai sekitar satu miliar orang di seluruh dunia ya tentang bagaimana mereka uh, bisa mengenali kelainan-kelainan uh, di payudara ya slide berikutnya nah ini adalah uh, ini ya apa orang-orang uh, yang sudah pernah mendapatkan manfaat daripada Noyor Lemon karena kenapa ibu-ibu Karena seperti tadi disampaikan oleh dokter Wasila bahwa kalau wanita itu kena kanker payudara maka mereka kalau terlambat itu hak, angka harapan hidupnya kecil ya nah, makanya dia sampai mengatakan bahwa uh, apa kalau saya tidak mengenal noyor Lemon, mungkin saya tidak di sini sekarang. Slide berikutnya. Nah, Jadi perlu ibu, -Ibu ketahui bahwa sebenarnya yang menyampaikan presentasi ini umumnya adalah orang-orang awam. Jadi ini dikatakan bahwa informasi ini tidak menggantikan nasihat yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ya, nah jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi edukator, ya. Nah ini kan cuma karena sekarang yang menyampaikan dokter ya, jadi nggak jadi masalah. Ya slide berikutnya. Nah untuk kuis ini mungkin ibu-ibu ini aja dulu di sebenarnya saya ada bikin sih bu ya kuis dalam bahasa Indonesia. Nah cuma memang sayangnya kalau Indonesia ini kemarin saya coba ya itu enggak terintegrasi dengan uh, apa sistemnya New Your Lemon. Jadi nanti kalau apa Ibu-ibu uh, mau coba sih enggak apa-apa kalau mau tahu nanti kuisnya dalam bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, tapi kalau ibu-ibu mau coba yang berbahasa Inggris itu bisa coba di newyorklemons.com garis miring quiz ya. cuma memang ini lagi-lagi karena dia dalam Bahasa Inggris yang Mudah berguna dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini Bu, tadi yang disampaikan oleh Kaca ya, tentang pendiri daripada New York Lemon ini. Jadi, korin ini, uh, beliau ini punya ini punya apa, nenek yang penderita kanker payudara ya kemudian beliau ini juga punya ini teman wanita ya yang umurnya itu waktu itu kurang dari 30 tahun kemudian kena kanker payudara nah waktu dia berobat ke dokter pada waktu itu dokter tidak bisa mendeteksi ya kelainan kanker payudara yang dimiliki oleh temannya ini ya jadi karena kenapa? Karena tampilan daripada kelainan yang ada di payudaranya itu tidak biasa. Jadi pada waktu itu dokter bilang enggak apa-apa aja bu, Nah gitu, ya. Nah tapi rupanya kankernya makin lama makin makin mengganas, ya. Kemudian sudah menyebar kemana-mana. Nah ketika akhirnya temannya ini berobat kembali ke dokter, rupanya sudah terlambat, ya. Dan akhirnya temannya ini meninggal ya. Nah ini memacu Korin ini untuk ini untuk mencari cara ya bagaimana dia bisa membuat bahan pembelajaran ya tentang kanker payudara ini mudah dimengerti oleh para wanita ya. Lalu ketika dia melihat lemon, beliau bilang oh lemon ini ada pentilnya ya. Nampaknya bagus nih kalau lemon ini saya jadikan sebagai sebagai model ya. Nah, makanya beliau menjadikan lemon ini sebagai model untuk menggantikan payudara. Dan dia menunjukkan nanti dengan semua tanda-tanda itu dia tunjukkan nanti pada pada lemon ya. Nah, makanya beliau sekarang mendirikan namanya yayasan No Your Lemon. Jadi kalau terjemahan biasanya itu Bu dalam bahasa Indonesia itu No Your Lemon itu adalah kenali payudara Anda. Hmm. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat harapan kita, ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat di sini di gambar yang paling kiri, ya, itu kalau kanker payudara ini ditemukan dalam stadium yang dini, ya, yaitu masih stadium 0 atau 1. Maka angka harapan hidupnya itu bisa sampai 99 persen, ya. Tapi kalau e, kanker payudara ini ditemukan sudah stadium 4, itu angka harapan hidupnya cuma tinggal 22 persen. Nah itulah sebabnya kami berharap, ya, agar kanker payudara ini bisa ditemukan sejak dini, ya sehingga lebih sedikit terapi dan angka harapan hidupnya tinggi. Nah, karena nanti kalau dia ditemukan di stadium 4, itu lebih banyak terapi dan angka harapan hidupnya pun juga rendah. Ya. Nah, misalnya saya contohkan kalau apa orang yang menjalani yang sudah stadium 4 itu harus menjalani pengobatan pakai obat-obat kimia atau mungkin mungkin nanti dia perlu disinar, ya. Nah, ini tentu tidak kita harapkan ya. Slide berikutnya. Nah, inilah masalah angka kematian ya. Jadi kalau kita lihat Ibu, Indonesia ini angkanya itu sekitar eh 13 sampai 14 orang ya per 100 ribu penduduk ya nah cuma sayang nih saya belum sempat hitungkan untuk banjarmasin kira-kira berapa ya jadi kalau kayak di kapuas itu kemarin saya apa saya hitungkan mungkin itu sekitar oh kapuas ini mungkin sekitaran ya lima belas ya jadi kemarin saya hitungkan itu di kapuas itu per seratus ribu kami kan itu sekitar empat ribu ya berarti ada sekitar 60-an orang nah, Tetapi sayangnya apa yang berobat itu cuma sekitar 20-an orang saja per tahun. Ya, jadi masih ada sekitar 40-an orang yang tidak tidak apa? tidak berobat ke fasilitas kesehatan ya. Jadi memang eh, apalagi kami kan di sini Bu, kalangan Dayak ya, bukan Banjar ya. Nah, Dayak ini eh, masih banyak yang percaya dengan hal-hal yang mistis ya. Jadi, biasanya mereka itu belum akan berobat. Itu kalau belum mencoba semuanya, ya, berbagai macam ramuan-ramuan. ya. Nah, ini akhirnya sering menyebabkan uh, orang terlambat untuk berobat. Slide berikutnya, nah, jadi uh, ini adalah model yang kami gunakan untuk uh, payudara ya slide berikutnya nah ini bu contoh ya jadi karena e, kalau kita buka lemon ya jadi di lemon itu ada ininya ada apa di bagian dalamnya itu kan ada bulir-bulir kecil nah sebenarnya bulir-bulir kecil itu sama dengan anatomi dari dari mami dari payudara ya kita menyebutnya sebagai uh, kelenjar mami ya. Jadi itu di tempat kan kalau di uh, di lemon ini bulirnya itu berisi cairan. Itu sama dengan payudara ya. Kelenjar mami kita itu juga berisi susu. Nah, makanya gampang untuk ini mudah untuk menyamakan antara lemon ini dengan payudara. Nah, kalau Ibu lihat di situ, ya di situ ada biji ibu Ibu Ya, biji lemon nah jadi kami menggambarkan kalau ibu-ibu prisa payudara kemudian ada benjolan yang kerasnya itu seperti biji lemon Nah itu kita perlu curiga kalau benjolan ini adalah benjolan yang bersifat kanker ya Nah itulah makanya ini sangat memudahkan untuk mendeteksi slide berikutnya Nah, ini sayang videonya nggak bisa di-style, Bu. Ya, kita lanjutkan aja, Mat. Bisa di running nggak? Itu, Mat, dia ada dar, dat play-nya. Mat, mat, di-play apa katanya? Coba di-test di-play, tuh. Nggak nah, bisa, ya? Hmm. Oke, kita lewat aja. nah ini ibu eh uh, ini kalau kita apa uh, tadi Ibu Wasila sudah apa menyampaikan nama salah sadari perisa payudara sendiri nah cara perissa payudara sendiri itu ya ini kita lakukan dengan uh, memeriksa daerah yang diperiksa itu yang digaris yang di dibatasi di sini yang putus-putus itu ya jadi mulai dari ketiak sampai ke tulang selangka ya kemudian ke bawahnya itu sampai ke eh, bagian bawah daripada tulang-tulang iga ya Nah itu adalah luas daripada daerah-daerah yang kita periksa makanya kalau kita ini kan apa kita gambarkan itu nah daerah perisanya itu segini ya seluas eh, apa seluas dada ya Nah kemudian memeriksanya ini ya itu dia apa yang kita cari ya Nah di sini ada ininya ada apa benjolan-benjolannya ya ada yang disebut sebagai eh, apa kacang polong ya jadi kalau benjolannya itu terasa ini ya terasa apa seperti kacang polong yang lunak ya nah ini yang kecil-kecil nih bu ibu ya nah ini dia umumnya itu cuma sekedar apa kelenjar mami saja ya nah kemudian begitu pun juga kalau ini masih termasuk normal begitupun juga kalau ada benjolan yang agak lebih besar ya seperti kacang yang lunak ya nah jadi dia masih apa dia dibilang sebagai soft bean ya kacang lunak saya agak susah juga mencari terjemahan Indonesianya ya kalau yang awal ini disebut sebagai pea ya kemudian ini soft bean jadi kacang polong yang lunak atau kacang lunak ini masih masih normal tetapi kalau ibu-ibu menemukan ada benjolan yang keras yang tidak dapat digerakkan yang kerasnya itu seperti biji lemon nah kita mesti curiga kalau itu adalah Kanker payudara, ya. Nah ini sederhananya kita dalam melakukan pemeriksaan. Slide berikutnya. Nah, kenapa kita memeriksa ini daerah seluas itu? Nah, gambar yang ibu lihat ini adalah gambar daripada kelenjar getah bening, ya. Nah, kelenjar getah benang ini adalah tempat untuk kanker payudara ini menyebarkan sel-sel kankernya. Nah biasanya kalau sel kanker itu masuk ke dalam kelenjar getah bening, maka kelenjar getah beningnya akan membengkak, ya. Nah, itulah sebabnya ketika ibu merasakan apa? Ketika mer apa nih, melakukan perabaan ya pada payudara dan sekitarnya, kemudian ada benjolan yang terasa seperti kacang yang lunak, nah, itu biasanya itu adalah kelenjar kelenjar getah bening. Ya, jadi tidak apa, tidak perlu khawatir. Nah itu karena dia lokasinya bentuknya seperti ini itulah sebabnya hampir di seluruh payudara kita bisa e, harus melakukan pemeriksaan. Slide berikutnya. Nah ini adalah posisi dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Jadi ibu, -Ibu melakukan pemeriksaan ini pada tiga posisi. Ya, yang pertama adalah ketika ibu-ibu berbaring ya bisa di kursi bisa di tempat tidur ya nah kemudian salah satu tangannya itu bu di, di belakang kepala ya nah kemudian nanti tangannya ya itu berlawanan misalnya kalau ibu mau payudara kiri berarti pakai tangan tangan kanan ya nah kenapa itu E, lengannya diangkat ke atas, ya. Nah itu untuk meratakan payudara, ya. Karena kenapa? Karena kalau dia tidak diregangkan, ya itu nanti banyak sekali terasa benjolannya. Tapi ketika ibu apa naikkan tangannya itu ke atas, dan nanti payudaranya itu akan merata, sehingga nanti hanya betul-betul benjolan yang yang yang apa nih? Yang yang yang agak keras saja yang akan terasa ya nah kemudian yang kedua itu adalah dari e, posisi sambil membungkuk ya jadi sambil membungkuk itu agar e, apa nanti payudara itu kan nanti akan dia jatuh ke depan nah nanti di situ kita bisa merasakan nanti e, apa nih kalau ada penjualan juga ya nah kemudian posisi yang ketiga itu adalah ibu sambil buka bajunya ya itu melihat ini kedua payudara itu di depan cermin ya nah ini sambil ibu-ibu mengangkat ininya hmm. ya mengangkat tangan ke tangan ke atas ya mengapa itu dilakukan ibu-ibu karena nanti kalau ini ketika kita mengangkat tangan ini ke atas ya kalau ada misalnya bagian daripada kulit payudara itu yang tertarik ke dalam nah kita perlu curiga kalau itu adalah tanda-tanda kanker payudara ya nah itu makanya eh, penting kita untuk melakukan pemeriksaan pada tiga posisi ya slide berikutnya nah sekarang kita akan lihat gambar-gambar untuk gejala kanker payudara slide berikutnya nah ini bibu ya jadi kita lihat dari apa yang paling kiri atas masa tebal ya ini sebenarnya ibu-ibu terjemahannya belum saya sesuaikan dengan terjemahan yang resmi yang dikeluarkan kaca. I'm sorry kaca that I have not translate with the official translation. <laughs> nah jadi ini yang saya bilang masa tebal itu jadi gini. Jadi di payudara itu kita lihat kok ada yang terasa tebal itu pada kulit payudara. Kulit payudara itu kan halus sih ibu, ibu, ya. Jadi ketika kita apa melakukan pemeriksaan ini, ini, kok kayaknya tebal ya. Nah itu kita perlu curiga, ya. Kemudian kedua itu kalau ada yang tertarik ke dalam, ya. Jadi ibu-ibu lihat itu ada lengkungan ke dalam itu. Nah itu salah satu tanda kanker payudara. Yang ketiga itu adalah di puting susunya itu ada keraknya, ya. Nah itu juga tanda kanker payudara. Kemudian di di payudara sendiri itu terasa kalau dipegang itu hangat. Nanti kita lihat di foto ronsennya. Nah salah satu penyebab hangat itu adalah di situ banyak sekali pembulu pembuluh darah, ya. Kemudian yang yang kelima, ya, itu kalau dari puting susu kita itu keluar darah atau cairan yang jernih. Nah, ini kemungkinan ada kanker di saluran payudara. Kemudian yang keenam, itu kalau di payudara kita itu ada luka. Nah, itu kemungkinan kankernya sudah sampai ke permukaan payudara. Kemudian ketujuh, kalau ada benjol. Menjol itu memang bisa dua ibu-ibu ya, jinak atau ganas. Nah tapi kita harus periksakan atau pastikan sama dokter ya. Nah kemudian yang ke 8 itu adalah pembuluh darahnya menonjol. Nah ibu-ibu lihat itu ada urat ya. Nah biasanya urat itu ibu-ibu itu munculnya waktu kita hamil. Jadi betis kita itu umumnya kan kalau kita hamil tuh bengkak muncul urat-uratnya. nah kalau urat-urat seperti itu muncul di payudara kita, nah kita perlu curiga, ya. Nah, kemudian yang ke itu adalah kalau puting susu kita itu tertarik ke dalam, ya. Nah, itu juga tanda yang ke Kemudian tanda yang ke 10 itu adalah ada benjolan baru. Nah harusnya kan benjolan apa ini, yang yang muncul itu kan putingnya cuma. Cuma satu aja, loh. Ini kok ada muncul yang lain? Nah, ini kita perlu curiga, ya. Nah, kemudian, yang ke-11, kalau kulit payudara itu bentuknya seperti kulit jeruk, hmm. ya. Jadi, kita perlu curiga ini, ya. Ini kemungkinan adalah takutnya kalau ini adalah kanker payudara. Nah, yang terakhir itulah kalau kita raba, payudara kita itu terasa. Benjolan keras yang kerasnya seperti biji lemon. Nah, ini yang sederhananya, ibu-ibu. Slide berikutnya, nah ini tadi, ibu-ibu ya, aplikasinya. Ini sebenarnya aplikasinya sudah diperbarui ya. Nanti saya cari lagi slide yang terbaru. Nah, jadi kalau ibu-ibu nanti ini punya iPhone, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau ibu lihat di apa di iPhone ini itu ada breast check time yaitu waktu untuk periksa payudara sendiri ya misalnya kalau ibu itu haidnya cuma sekitar lima hari berarti mulai hari ke enam itu ibu sudah mulai bisa periksa enam tujuh delapan sembilan sepuluh nah itu adalah katanya waktu untuk periksa payudara jadi emang ini tergantung dari uh, apa siklus haid ibu sendiri ya Nah, kenapa kita tidak merasa di akhir-akhir? Karena biasanya nanti kalau kita menjelang haid itu nanti payudaranya akan berbenjol-benjol ya. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya ibu-ibu ya di apa? di New York Lemon ini ini ada aplikasi ya. Nah, cuma memang sayangnya ibu-ibu ini dia pakai bahasa Inggris, tapi kalau ada yang bisa bahasa Inggris, ini sangat bagus sekali ya karena dia akan menuntun kita dengan suara untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri itu langkah demi langkah. Misalnya dia pertama bilang, "Apakah ibu-ibu sudah buka baju?" <laughs> ya. Nah, kalau sudah, ayo kita mulai pemeriksaan payudara sendiri. Ya, nah, itu dituntun Ibu-ibu. Cuma memang sayangnya ini masih pakai bahasa Inggris ya. Oke, kita lewat saja. Nah, ini contoh ibu-ibu ya. Mereka yang ini teman saya dari Prancis ya. Jadi kemarin dia cerita. Jadi bagaimana ketika dia lihat 12 gambar itu, wow, rupanya kayaknya saya ada nih. ya Salah satu dari gambar ini. Berarti saya harus segera berobat ke dokter, ke bidan, atau ke puskesmas, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kata dia. Saya uh, langsung... Di, apa, ini bisa terdiagnosis sejak awal dan alhamdulillah ini bisa e, menyelamatkan nyawa saya ya slide berikutnya nah ini bu sebenarnya ada gamenya ya e, tapi karena waktunya agak cukup nih kita lewat aja slide nah jadi ibu-ibu ya dengan kita bisa mendapatkan apa pengetahuan tentang kanker payudara ini diharapkan ini bisa dan kita melakukan screening ya. Ini diharapkan bisa mengurangi angka meninggal akibat kanker payudara ini sebanyak 60%. Ya. Nah, saya sudah memberitahu ibu-ibu ya, tapi semua ini tidak akan berarti kalau ibu-ibu tidak melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi ibu harus eh, apa? melakukan sendiri ini di rumah ya. Oke, slide berikutnya nah ini bibu ya jadi ini eh, saya tunjukkan ininya eh, apa ini bibu nih nah ya jadi ini adalah eh, ukuran ukurannya jadi kalau ukurannya sebesar ini nah ini yang paling atas ini kalau dia sebesar apa sebesar ujung kelingking ya sorry maaf, maaf ini yang yang ujung ujung kelingkingnya paling kecil ini, ini ya yang ini nah ya ini dapat di di oh sorry saya mulai dari yang paling besar dulu ya yang besar ini ibu-ibu biasanya terdeteksi, terdeteksi kalau kita tidak pernah periksa payudara ya nah nanti biasanya terasanya dia kalau sudah sebesar ini Ya, nah kalau ibu biasa periksa payudara sendiri nanti ukur yang terasa ini ukurannya segini, ya. Ini di, dikatakan ukurannya seujung daripada jempol, ya. Nah kemudian yang ketiga, kalau ibu rutin periksa ini periksa apa, payudara sendiri kemudian periksa pakai mamografi, ini bisa menemukan yang ukurannya seujung telunjuk yang paling atas. Nah, kalau ibu rutin untuk mamografi, ini bisa menemukannya ukurannya yang paling kecil nih, yang dikatakan seujung kelingking. Hmm, ini ibu, ibu ya. Nah ini, ini kami dikasih ukuran aslinya, ya. Oke, slide berikutnya. Nah ini tadi sudah ya tentang masalah ukuran-ukuran berikutnya. Nah, jadi ibu-ibu kalau ini apa memiliki satu daripada 12 belas gejala itu segera konsultasikan dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Kalau di kita di sini mungkin bisa ke ibu bidan, ibu perawat, atau dokter atau ke puskesmas. Ya, nah, nanti biasanya dokter itu nanti akan memutuskan ya apa biasanya kalau di kita mungkin nanti akan dirujuk ya ke rumah sakit nah nanti di rumah sakit itu nanti dokter bisa tergantung ukurannya ibu-ibu ya kalau kami di Kapuas ini kemarin istri saya itu karena ukurannya sudah cukup besar ya itu sama dokternya langsung dioperasi ya nah tapi ada juga yang waktu ukurannya ada benjolan lain masih belum terasa nah itu disuruh untuk periksa mamografi nah mamografi ini ibu-ibu bisa diperiksa di Ulin ya di rumah sakit, apa nah, khusus bedah itu? Dia ada, ini ada, ada juga ya. Periksanya nah, kemudian, nah, bisa juga pakai USG ya. Nah, USG ini bisa dilakukan di Ulin juga di rumah sakit. Rumah sakit yang apa nih punya dokter radiologi itu biasanya bisa ya. Nah, kalau mau lebih canggih, tentu periksanya pakai MRI ya nah umumnya nanti ibu, -ibu kalau apa kalau penjolannya itu sudah terasa ya atau diketahui lokasinya biasanya nanti dokter memastikan apakah ini kanker apa tidak itu pakai biopsi ya jadi nanti itu di apa nih jaringannya diambil dari payudara ya untuk menentukan uh, apa ini kanker tertutupnya tapi seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Dr Wasilah, ya jadi, 80% ya dari mereka yang diperiksa biopsi ini umumnya bukan kanker, jadi ibu-ibu nggak -ibu perlu takut ya slide berikutnya. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan yang ada untuk kanker payudara slide berikutnya. Nah, ini ada ibu-ibu ya, jadi ini pemeriksaan pakai mamografi ya. Nah nanti kalau dari pemeriksaan mamografi ini akan dilihat bagaimana kepadatan daripada payudara, ya. Yang paling kiri itu yang eh, sebagian besar berlemak, ya. Kemudian yang kedua itu 25-50 itu katanya eh, kepadatannya eh, terpencar, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu 51-70 persen itu katanya kepadatannya bersifat heterogen ya. Nah, yang terakhir itu yang sangat padat. Jadi macam-macam Ibu-ibu, kepadatan daripada payudara ya. Nah, kepadatan ini nanti akan menentukan mudah atau tidaknya menemukan uh, gejala kanker. Slide berikutnya. Nah, ini pemeriksaan pakai USG. Jadi kalau Ibu-ibu pernah periksa hamil ya. Nah, ini adalah gambaran uh, nanti persis seperti kalau kita ini Periksa apa hamil ya nah kalau yang ibu lihat di sini ada lubang hitam ya kalau lubangnya walaupun meskipun di sini besar ibu-ibu ya tapi tengahnya hitam saja nah itu biasanya isinya cuma air nah kalau air itu umumnya benjolan itu cuma kista tetapi kalau kita lihat di sebelah kanan ada benjolan tapi di dalamnya itu hitamnya nggak jernih ya ada sesuatu katanya di sini yang tidak teratur. Nah ini kemungkinannya ada masalah bisa kanker atau penyakit lain. Slide berikutnya. Nah ini contoh dari pemeriksaan yang paling canggih MRI ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat di sini, jadi kan tadi ada gejala bagaimana di payudara itu bisa terasa panas. Nah, Ibu lihat di sini, kalau kanker itu ada di payudara itu uratnya membesar ibu-ibu ya karena uratnya membesar maka darah yang mengalir ke payudara itu menjadi lebih banyak makanya warna daripada payudaranya menjadi lebih, lebih merah kemudian kalau dipegang dia terasa panas. Nah itulah sebabnya kita perlu curiga kalau sampai payudara itu hangat kemudian dia terasa eh, dia warnanya merah kemudian terasa hangat ya. Slide berikutnya, nah ini adalah risiko-risiko untuk uh, kanker payudara. Lanjut usia, kalau ini sih nggak usah dipikirin, ibu-ibu ya, karena memang sudah apa nih, sudah ini kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita kelebihan berat badan, ya. Jadi, kalau kita kelebihan berat badan itu, kita memproduksi estrogen itu lebih, lebih banyak. Ini meningkatkan risiko untuk kanker payudara atau payudaranya padat katanya ya kemudian lebih banyak haid ini maksudnya adalah ini ibu ibu ya kalau ibu ibu melahirkan ya ibu ibu kan ini akan punya kesempatan untuk kalau ibu banyak anak ya itu punya kesempatan untuk tidak haid Nah jadi sebenarnya dengan kita punya anak itu mengurangi resiko untuk kanker payudara makanya dikatakan bahwa kalau orang belum pernah punya anak itu memiliki risiko menderita kanker payudara lebih besar daripada yang punya anak. Nah, kemudian kalau kita suka minum alkohol, suka merokok, nah ini juga meningkatkan risiko, ya. Kemudian kalau payudara berbenjol-benjol itu juga meningkatkan risiko, ya. Atau kita mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung estrogen. contohnya misalnya kalau Ibu-ibu menggunakan terapi pengganti hormon. Jadi misalnya kalau ibu-ibu sudah menopause itu kan dia untuk menjaga kulitnya agar tetap lembut itu kadang-kadang minum hormon. Ya, itu berisiko juga ya. Atau kurang olahraga. Nah, tapi saya yakin kalau ibu-ibu banyak pekerjaan di rumah ini olahraganya beratnya. Nah, yang terakhir tadi seperti disampaikan oleh uh, Bu Wasila, ya, kalau kita punya saudara perempuan, punya ibu ya yang menderita kanker payudara nah berarti kita juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Slide berikutnya. Nah, ini Bu Ibu kalau apa? Ini materinya sudah selesai. Kalau Ibu-ibu ada waktu silakan Ibu-ibu ngisi umpan baliknya di sini ya, no your lemons yang saya tadi sudah sampaikan di chat ya, tapi kalau Ibu-ibu nggak bisa bahasa Inggris ya nggak apa-apa. <laughs> ya. Nah ini ada apa website kami ya Nah di sini ada tempat untuk jualan cuma memang sayangnya barang-barang ini Bu belum bisa dikirim ke Indonesia Jadi kita lewat aja Di slide berikutnya Slide berikutnya Mat. Nah ini Jadi uh, Ibu nanti bisa akses apa nih website kami atau gunakan aplikasi kami. Namun, mudah mudahan nanti ibu bisa apa menshare ya? Apa yang sudah ibu pelajari hari ini kepada keluarga, kepada teman ya? Kalau ibu punya sosial media, bisa follow kami nah, di Facebook, Instagram, atau di Pinterest. Slide berikutnya, nah ini uh, apa? kesaksian juga ya ini dia berharap bahwa apa uh, know your lemon ini bisa bermanfaat ibu-ibu agar orang makin banyak tahu ya sehingga seperti eh, beliau sendiri ini ya uh, karena dia lihat postingan dari teman tentang apa dua tanda kanker payudara saya menemukan kanker payudara saya tepat waktu hmm. Ya, jadi penting kita share gambar-gambar ini ke masyarakat slide berikutnya nah ini tadi apa aplikasi bu ya ini aplikasi untuk di iPhone ya slide berikutnya nah ini kalau mau donasi nah, cuma memang sayangnya ini baru bisa bayarnya pakai Google Pay ya sama eh, apa apa satu lagi lupa saya ya jadi masih masih terbatas metode pembayarannya ya tapi nanti kalau misalnya PKK apa banjara mau donasi Bu nanti bisa kita salurkan <laughs> tapi saya nggak tahu itu gimana nanti transfernya <laughs> ya, oke okay, slide berikutnya Nah, ya, jadi, eh, ini ada teman dari Kenya yang cerita, ya, kalau bukan karena New York Lemon, katanya, mungkin kanker payudara saya belum terdiagnosis. Nah, makanya, dia karena dia sudah berhasil waktu dia lihat New York Lemon, dia tahu dia positif, lalu dia berobat, dan kemudian dia sembuh. Nah, kemudian dia memberikan pelajaran ini kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, slide berikutnya. Oke, okay, terima kasih. Ya. Nah mudah-mudahan nanti eh, apa? Kalau ibu-ibu tadi ngikut in, ngisi feedback ya itu nanti bisa periksa, bisa dapat ini bu apa nih? Dapat email dari Noor Lemon. Nah kemudian nanti dapat ini breast toolkit. Nah ya, maksudnya eh, apa nih? Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Nah cuma nanti mungkin bahan-bahan ini saya share ke. Bu Lena nanti ya untuk mungkin di share ke ibu-ibu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya memang kendala kita ini karena semuanya masih dalam pakai bahasa Inggris. Kemudian nanti dapat kupon. Nah cuma memang juga sayangnya ibu-ibu kupon ini hanya bisa digunakan di toko online. Tapi sayangnya juga barangnya belum bisa dikirim ke Indonesia. <laughs> Jadi nggak kepake juga. <laughs> Oke okay, mungkin dari saya itu dulu Bu Lena. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih uh, dokter. Mantel fajar atas materi yang diberikan suara saya masih kedengaran, ya dok. Ya, jelas bu baik. Nah, ibu-ibu, jadi sudah tidak penasaran lagi, ya, kenapa, kenapa metode ini menggunakan lemon, gitu ya, ibu-ibu. Ya, tadi sudah kita dengarkan bagaimana metode ini bisa memberikan deteksi dini atau tanda-tanda kepada kita kemunculan dari kanker payudara tersebut. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Ibu Ketua kita tadi agar kader PKK ya, ini ha, harus mau, kemudian tahu, dan mampu melakukan deteksi dini kanker payudara. Baik untuk diri ya, sendiri, kita, maupun, kita, kita, kita, kita, kita, kita. maupun untuk teman-teman yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Tadi sudah disebutkan dengan metode Noor Lemons ini ada 12 tanda. Jadi kita menemukannya itu tidak hanya sudah berat gitu ya, ada 12 tanda. Kalau salah satu dari tanda itu sudah kita temukan pada saat kita melakukan sadari, maka kita harus cepat-cepat berkonsultasi kepada tenaga kesehatan terdekat tentunya. Oke, okay. menarik sekali materi dari kedua narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kita sampai pada sesi diskusi. Silakan kepada ibu-ibu. Kalau saya lihat tadi di kolom chat belum ada pertanyaan ya. Mohon maaf kalau saya salah karena ini juga sudah mata tua ya. Mata tua. Sepertinya belum ada pertanyaan di kolom chat, tapi tadi saya lihat ada satu ibu yang raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dulu Ibu Darmawati, kalau tidak salah. Halo Ibu Darmawati. Masih ada. Ibu Darmawati. Ada ini dari Kelurahan Pengambangan. Ada yang mau ditanyakan, Ibu, atau kepencet ya? Raihannya kepencet ya, Bu? Ya, baik. Kalau tidak ada dari Ibu Darmawati, silakan kepada ibu-ibu uh, peserta yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Jadi, dari penjelasan tadi kita harus tahu, ya. Kapan kita melakukan sadari waktu yang paling bagus? Ya kan, waktu yang paling bagus itu kapan? Supaya hasilnya juga uh, seperti yang kita inginkan, gitu. Kemudian, cara melakukannya tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan sadari uh, lebih sering lebih baik ya karena kita tadi dikatakan lebih sensitif nanti tangan kita lebih sensitif untuk mendeteksi benjolan yang dikecil jadi bukan hanya benjolan yang sudah besar yang mampu kita uh, raba kita ketahui pada saat sadari oleh karena itu harus seringnya, satu bulan sekali uh, kita melakukan sadari Oh ya so, Bu Lena saya tadi ada yang lupa ini. sebenarnya kan di tadi itu kan harusnya ada video di video itu lebih lengkap Bu jadi apa nih yang saya lupa sampaikan itu ini apa Cara melakukan pemeriksaannya, tadi saya pikir ada di slide ya, tapi karena tadi videonya nggak bisa jalan, jadi ibu-ibu untuk apa nih sadari ini? Ibu memeriksanya itu pakai tiga ini, Bu. Nah, tiga ujung jari, ya. Nah, kemudian tiga ujung jari itu di... di ini, di... Okay. apa? Nah, okay. dari gini, Bu-ibu. Hmm, ya. Nah, menekannya ini ada tiga bu kekuatannya, ya. Katanya, light, ya. Light itu artinya... Ditekannya itu ringan, kemudian sedang, kemudian dalam, ya. Jadi ringan itu maksudnya di di, di atas payudara itu pelan-pelan aja, ringan-ringan aja. Nah itu untuk merasakan kelainan di permukaan payudara. Kemudian yang sedang itu di tengah, kemudian nanti dalam itu di untuk merasakan sampai ke tulang. Nah itu dilakukan di setiap ini, di setiap apa? lokasi jadi ringan sedang dalam pindah ringan sedang dalam jadi terus ibu-ibu ya perisanya itu sampai ini semua ini hmm. jadi nanti ganti lagi tangannya ya. nah gitu jadi ini, ini ini ini ini terus tapi jangan lupa tadi ininya bu ya e, apa nih tangannya di di belakang hmm, gitu hmm, ya nah kenapa ketiak ini penting ibu-ibu karena nanti kalau kita apa kanker payudaranya itu dia menyebar ke kelenjar getah bening ada di ketiak nanti di ketiak ini terasa ada benjolan yang kita perlu curiga walaupun memang tidak semua benjolan di ketiak itu adalah kanker tapi itu sesuatu yang mesti kita sadari ya nah itu apa nih tentang caranya tadi kemudian buliana tadi juga sudah tambahkan ya frekuensinya Tadi juga sebenarnya dijelaskan di video, tapi karena videonya kita lewat ya, jadi di video itu disampaikan bahwa pemeriksaannya itu ibu lakukan segera setelah haidnya selesai ya, ibu-ibu. Nah, kemudian kalau ibu-ibu sudah tidak haid lagi, ibu tentukan saja misalnya kalau kayak di yang lain itu, ini kalau diistilahkan ini kapan ibu bayar telepon atau bayar PDAM nah, tiap tanggal bayar itu, atau misalnya tiap tanggal satu ditetapkan dan itu dilakukan rutin setiap bulan ya Nah cuma memang ibu-ibu kalau apa kalau realitasnya memang ibu-ibu yang pintar aja bu jarang melakukan tapi paling tidak bisa lah dicoba <laughs> ya untuk dilakukan secara rutin agar nanti mengetahui perubahan jadi disampaikan begini ibu, -ibu ya Sebenarnya ibu-ibu melakukan pemeriksaan payudara sendiri ini secara rutin ya. Itu bukan untuk mendeteksi adanya kelainan. Cuma intinya itu adalah agar ibu-ibu tuh terbiasa ya. Oh, payudara saya ini rasanya seperti ini. Nah, nanti kalau ibu-ibu sudah rutin ya, rutin apa? Rutin melakukannya, nah itu nanti dia bisa ini bisa apa bisa membedakan kalau ada kelainan ya ya baik itu tadi tambahan dari pak hmm. dokter Jumatio e, mungkin ada yang mau ditanyakan ibu-ibu tidak usah malu-malu meskipun pak dokter Jumatio ini laki-laki e, ya enggak apa-apa <laughs> makanya ya, Bu Lena ya, ya, ya. saya itu pengen kalau bisa itu edukatornya perempuan Bu karena kecenderungan dari sekian banyak kelas yang sudah saya ajar ini biasanya lebih butuh takut nanya ya. <laughs> ada yang ah. tanya di kolom chat itu Mbak Bu Lena Oh uh, apa yang tanya uh. Bulastri tadi ya, Bulastri Mbak Endah. Bu Endah ya. belum ada siapa? Yang pertama ada Bulastri. Bulastri. Bulastri, Street, pian ngomong aja Bulastri. Habis itu Bu Endah. Silakan. Aku share screen guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sesuai dengan chat saya tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak Jumatil Fajar atau Ibu Hafidz Bila Bila. Banyak kan ibu-ibu uh, menyusui kan uh, mengurangi risiko atau tidak terkena kanker payudara? Bagaimana? Apakah ibu yang menyusui, menyusui secara juga tidak berisiko dan tidak terkena kanker payudara tersebut? Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam. Jadi, uh, jadi sebenarnya ibu-ibu uh, bahasanya bukan tidak kena ya tapi bahasanya adalah risikonya lebih rendah daripada mereka yang tidak menyusui jadi kalau risiko kena itu bu tetap pada semua orang tapi dengan ibu memiliki anak ibu menyusui nah risikonya lebih rendah daripada mereka yang tidak punya anak jadi ini ibu-ibu ya kalau kita kita itu menyusui apalagi nanti ibu-ibu menyusunya itu pakai AC eksklusif ya, nah jadi ibu-ibu tuh punya waktu tidak haid itu yang panjang ya, nah itu sangat membantu untuk mengurangi risiko dengan paparan estrogen yang lebih banyak daripada biasanya. Nah begitupun juga kalau di pompa itu nggak jadi masalah ibu, ibu, ya. Jadi pokoknya memang Prinsipnya menyusui itu memberikan kesempatan atau memberikan wanita ini risiko lebih rendah daripada mereka yang tidak menyusui, tapi tidak menyingkirkan kemungkinan untuk kena. Cuma kena risikonya lebih kecil daripada yang tidak memiliki anak. Itu, Bu, jawabannya. Terima kasih. Ada jawabannya. Ya, terima kasih. Memang... Penyakit itu macam-macam ya doknya, ke banyak banyak anak itu ke CACRC. Tidak punya anak itu risikonya ke payudara. Jadi yang enak tuh sedang-sedang saja gitu ya dok ya. <laughs> Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Siti Hajar ini dok, tentang e, bagaimana kalau sudah menopause itu apakah masih ada risiko terkena kanker payudara? Hmm, masih, Bu. Makanya tadi dikatakan bahwa Lanjut usia itu merupakan salah satu risiko, ya. Walaupun itu tidak perlu terlalu dipikirkan, karena kita juga kan semuanya pasti tua. ya ibu itu aja. Berikutnya dari ibu Endah, hanya ini mirip-mirip ya, Dok? Ya, tentang wanita lajang, nah, wanita lajang yang rentan terhadap kanker payudara. Kata ibu Endah, ada hoax tentang wanita lajang itu rentan kena kanker payudara. Jadi memang bu dari apa beberapa literatur yang saya baca, jadi mereka mengatakan bahwa kalau wanita itu tidak tidak pernah menyusui, ya itu dia memiliki risiko yang lebih besar daripada ibu-ibu yang menyusui untuk menderita kanker payudara. Ya itu bu jawabannya. Baik. Wah, menarik sekali ini dok. Banyak sekali pertanyaan yang sudah mulai masuk. Berikutnya dari uh, Ibu Sania, ya, dari Kelurahan Seberang Masjid. Kalau ada benjolan di samping perut, apakah itu kanker payudara? Betul kah? Ini Ibu Sania pertanyaannya. Atau saya salah baca ya? Betul, Kalau betul, ada betul, benjolan ya. di samping perut, apakah itu kanker payudara? Nah itu Bu, kalau untuk kanker payudara itu biasanya benjolan yang kita lihat itu di tempat-tempat yang ditunjuk tadi itu Bu. Jadi daerahnya sekitar ketiak tulang selangka sampai ke bawah tulang iga. Tapi kalau sampai di bawah perut kemungkinan yang lain. Mungkin maksud Ibu penyebaran ya Bu sania ya. Penyebaran kalau awalnya namanya kanker payudara itu kan oh, ya, di daerah payudara. Kemudian uh, dia akan menyebar ke sekitarnya dulu, seperti yang sedikan hmm. dokter jumat tadi ya ke sebelah atas, kemudian ke setiap gitu. Uh, seperti kanker kanker yang lain, kanker payudara juga hmm. bisa menyebar kemana-mana. Kemana Tapi harus diperhatikan dulu bu, kalau benjolannya memang di situ aja di perut saja, nggak <laughs> ada di payudaranya, berarti itu bukan kanker payudara. Mungkin itu tambahannya dok ya? Iya, silakan berikutnya dari Ibu Ida Eliana mengapa teman saya yang sudah diangkat kanker kanker dan payudaranya sudah diangkat nih belah dan terus kemo juga sudah mengapa kankernya kembali ke kelenjar getah bening dan tulang sudah. jadi memang Ibu-ibu ini memang salah satu masalah kalau kankernya sudah menyebar ya jadi memang teman saya sendiri pun juga apa itu sampai menjalani kemo radioterapi kemudian ketika periksa lagi sama dokternya rupanya masih ada lagi ya jadi memang kalau sudah menyebar nih bibu kita ndak apa uh, saya sendiri juga nggak bisa jawab nih mungkin harus mengundang pakar onkologi <laughs> pakar tumor ya untuk menjelaskan ini karena memang kalau sudah stadium 4 itu ibu, -Ibu ya sudah menyebar kemana-mana itu cukup sulit ya makanya kita di sini menyarankan kalau, kalau bisa ya kita mendeteksi sejak awal uh, agar tidak terlalu banyak tindakan-tindakan uh, uh, yang perlu dilakukan sama kita karena memang bu kalau sudah menyebar kemana-mana itu sulit ibu ya karena ibaratnya itu kita ndak uh, kesulitan memang untuk bisa membunuh apa sel-sel kanker itu di seluruh bagian tubuh ya dan bahkan kan di, dikatakan bahwa kalau kalaupun dia sudah diangkat, risiko untuk munculnya itu pun kembali ada. Ya. Jadi bukan jaminan kalau dia sudah menjalani kemo atau radioterapi akan sembuh. Mungkin itu dulu, Bu. Ya, Jadi eh, sebelum diangkat, kemungkinan memang sudah menyebar ke tempat lain. ya, ya. Jadi meskipun diangkat, meskipun sudah di kemo eh, payu, daerah payudaranya, tapi benih-benih yang sudah terlanjur menyebar ke tempat lain itu tidak terjangkau dengan baik, yeah. kemudian berkembang lagi. Seperti itu ya Ibu ya. Terus ada pertanyaan lagi eh, dari Ibu Harlina. Apakah kanker payudara bisa sembuh dengan pengobatan rutin atau harus dioperasi? Nah, memang Ibu, keputusan apakah dengan pengobatan atau dengan operasi itu nanti ditentukan oleh dokter bedah ya, dan itu pun juga nanti tergantung daripada stadium kankernya. Jadi, memang kadang-kadang ada Ibu-ibu, kadang-kadang kalau yang apa jadi Ibu, Ibu, kalau operasi itu ada yang misalnya cuma seperti kayak istri saya ya, itu penjualannya namanya fibro adenoma mami itu cuma diangkat benjolannya saja tapi ketika dia sudah dinyatakan sebagai kanker itu nanti bisa diangkat tupai udaranya ibu-ibu ya diangkat sampai ke ototnya ya yang ada di sekitarnya jadi tentu tergantung daripada stadiumnya ya jadi nanti itu akan ditentukan sama dokter bedahnya apakah dioperasi atau tidak dioperasi ya. Jadi tergantung dari stadium kemudian tergantung dari jenisnya juga itu ya dok, yeah. karena jenis uh, apa benjolan di payudara itu bermacam macam, macam, -macam. sehingga tadi lebih baik kita uh, melakukan deteksi dini supaya lebih tahu awal- awal uh, tahunya itu lebih awal gitu supaya cepat dikonsultasikan kepada Uh, petugas kesehatan yang eh uh, banyak sekali pertanyaan waktu kita masih ada lima menit lagi untuk tanya jawab ini ada dari Ibu Nur Ramdana ya uh, nih ada keluarga yang sudah dioperasi kanker payudara keduanya jadi, dua belah ya. Kanan, kiri, payudara sudah dioperasi satu tahun yang lalu karena tidak lagi melakukan kemo. Badannya jadi bengkak. Hmm, jadi, memang ini ibu-ibu ya, karena apa? E, pada kanker payudara ini, walaupun memang kalau yang umumnya bengkak itu, kalau untuk kanker payudara ini yang bengkak itu biasanya tangan ya. Jadi, kan karena... Kalau operasi itu ibu yang diangkat itu kan sampai ke kelenjar getah geta, geta bening yang ada di di ketiak, ya makanya eh, aliran daripada air di lengan itu dia terganggu, nah itu biasanya bisa mengakibatkan bengkak, ya. Nah begitupun juga misalnya nanti kalau kita kanker servik, ya itu nanti biasanya sumbatannya itu terjadi di kelenjar getah bening di paha nah nanti yang bengkak itu adalah kakinya ya. Nah, itu biasanya nanti pembengkakan itu terjadi karena penyumbatan yang ada di eh, apa? di kelenjar getah bening ya. Nah, makanya kalau dia tidak eh, melanjutkan terapinya ya berarti nanti berarti kanker itu bisa eh, menyebabkan penyumbatan pada kelenjar getah bening sehingga terjadi pembengkakan. Oke, okay. selanjutnya ini ibu dari Rajiha. Ibu Rajihah minta, uh, apa namanya, pemantapan saja dok. Sepertinya Bu Rajihah ini sudah mendengarkan dengan baik. Uh, namun, selama ini beliau melakukan sadarinya, memang uh, tidak pada waktu yang dianjurkan, sehingga kadang-kadang menemukan benjolan-benjolan kecil. Dan beliau juga sudah paham saja bahwa benjolan itu sesuai yang kecil tadi. Uh, mungkin sesuatu yang yang tidak berbahaya gitu ya dok ya uh, bagaimana nih dok? Jadi bu kalau di norelement ini dikatakan begini, kalau ibu menemukan benjolan, kemudian benjolannya itu menetap bu sepanjang dalam waktu satu bulan, nggak ada berubah-berubah, nah itu harus periksa. Tapi seperti saya katakan tadi ibu, -ibu ya kalau apa benjolan di mami itu kan ada masa-masanya, kalau dia awal baru selesai haid itu kan biasanya payudara lebih lembut. Nah nanti makin lama kan makin tegang. Nah jadi kalau ibunya periksanya waktu payudaranya itu lagi tegang banyak benjol-benjolnya ya, nanti coba ibu periksa di awal selesai haid. Kalau dia nanti hilang ya berarti normal aja. Tapi kalau dia menetap di sepanjang bulan, kalau bisa diperiksa sama bidan, sama perawat atau sama dokter, nah, ya. Baik. Uh... Ini pertanyaan yang terakhir dok karena waktu kita terbatas uh, mana tadi ya ini berat untuk badan, dari Bu Norhayati Oh iya ada dua berat badan yang hmm. berlebih apakah berisiko kemudian untuk pemeriksa uh, apa ini, kontrol usai operasi tumor ginjal payudara sebaiknya berapa kali setahun? Jadi memang Bu kalau untuk uh, berat badan itu memang berpengaruh ibu ya karena memang apa kalau orang berat badannya itu lebih lebih daripada yang normal, nah dia akan tentu memiliki kandungan lemak yang lebih banyak sehingga nanti produksi estrogennya menjadi lebih lebih banyak. Estrogen yang lebih banyak itu meningkatkan risiko terhadap kanker payudara. Nah, kemudian untuk kontrol nah ini mungkin nanti Bu bisa ditanyakan sama dokternya ini <laughs> karena nanti tergantung kepada uh, karena seperti kayak istri saya itu habis dioperasi, ya, itu biasanya nanti Kontrolnya bisa nanti lihat ini, Bu. Lihat apa nih luka jahitan, ya. Tapi kena istri ini juga, dokter juga, ya. Kalau dia anggapnya udah apa nih, udah baik-baik aja, nggak datang juga. Ya. Oke, jadi, Oke. Bu, kalau kalau misalnya uh, berkonsultasi ke petugas kesehatan atau dokter, tidak usah sungkan-sungkan, ya, uh, Bu, ya. Tanya aja, apa yang belum mengerti itu ditanyakan aja, karena... Dokter yang menghadapi ibu-ibu itu ya yang lebih tahu gitu kondisinya seperti apa tadi termasuk kontrolnya kapan jadi tidak usah malu-malu. Oke mungkin karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu sesi diskusi yang sangat menarik ini ibu-ibu pasti banyak pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan ya tapi karena kita dibatasi waktu maka kita cukupkan untuk pertanyaannya. Apabila nanti Ibu-Ibu menemukan masalah yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan ke POKJA 4 PPPKK Kota Banjarmasin. Insya Allah nanti kami akan membantu. Kalau misalnya di lapangan juga ada sesuatu yang memerlukan apa namanya, bantuan kami, insya Allah kami akan membantu Ibu-Ibu. Oke, okay, sebelum kita saya serahkan ke pembawa acara, mungkin closing statement dulu dari Ibu Ketua TP PKK Kota Banjarmasin dan Dr. Jumatil. Silakan Dok. Baik, terima kasih Dokter Lena. Bersama kita masih ada Miss Kaca. Uh, I want to say thank you, thank you, thank you <laughs> Terima kasih banyak uh, I hope there are uh, an educator about lemons <laughs> to know your lemons uh, after Mr. Jumatir Pajar and maybe Dr. Lena after this <laughs> uh, dan saya berharap bahwa kita semuanya semakin aktif untuk mengajari orang-orang uh, di sekitar kita melakukan sadari dengan tambahan informasi menggunakan uh, metode know your lemons ini mudah-mudahan semakin mudah kalau boleh uh, kita kasih kesempatan Miss Gacha barangkali ada yang bertanya uh, how to join Know your your lemons gitu karena tadi kita dapat gambaran singkat kemudian juga ada web gitu ya uh, I think uh, better if Miss Kaca told us here uh, tell us here about how to join know your lemons Thank you Do You mean as a volunteer Yes as a volunteer Oh that will be wonderful I'm just putting it into the chat as well Okay. Um, so it really only takes it's a it's a it's a course of about two hours that you take online. So maybe Jumatil, maybe you can explain because you've done it, haven't you? So um, I'm just finding the right link now. Jumati do you want to explain how you uh, how the course goes? It's about a two-hour course, as far as I know. I'm just trying to find the correct link here. Yeah, jadi kata bu Kaca untuk bisa jadi edukator itu memang kita harus ikut pelatihan. Pelatihnya itu sekitar 2 jam, ya. Ada apa? Ada di website, jadi kita nanti dites di situ. Walaupun sih, kalau waktu saya tes kemarin itu nggak sampai dua jam sih, <laughs> cuma memang nanti ada trainingnya. Ya, training yang kita ikuti nanti. Setelah itu, kita akan dites nanti. Kalau kita lulus tesnya, nanti kita bisa dapat sertifikat. Nah, nanti berhak menjadi pengajar. Okay. you don't need I don't know what the audience here is today. I know there's a few doctors. I don't know if it's just everyday people here today. So um, you don't need any medical background at all. You learn all you need to know um, to do the presentation. that Jumatil did so really, really well. And um, we provide you with all the tools that you need to do an online session or an in-person session as well. And then um, we have a lot of educational material that can be bought from the shop. Um, And yeah, it doesn't take a lot of time to become a volunteer at all. And it, it doesn't cost anything. It's free. Jadi kata kaca, tidak harus yang jadi uh, relawan ini adalah dokter ya atau tenaga kesehatan, siapapun bisa menjadi relawan. Ya, cuma yang penting dia nanti harus ikut kursusnya atau pelatihannya, kemudian nanti lulus ujian. Dan tidak perlu khawatir karena semua bahan-bahan ini, Ibu, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. ya. Jadi sebenarnya kaca tadi menawarkan bisa dibeli di toko. I'm sorry kaca, but I found that the the shop is not delivered to Indonesia. <laughs> okay. Yes, so I spoke to my boss today. I spoke to Corinne today, and I said that I'm presenting the Indonesian materials to you. And what do I tell you? So the problem is that we only have we only deliver to certain countries, but we can always organize through our team to have it delivered to us, and then we send it to someone on. So it can be discussed with Corinne. Hmm. Jadi you kata Kaca uh, Bu Wasila, apa nih karena kami sama Kaca kan sudah menerjemahkan bahan ini dalam bahasa Indonesia dan dia bisa mengusahakan nanti kalau bahan-bahan sudah diterjemahkan itu nanti bisa dikirim ke Indonesia kalau berminat. Jadi memang kita punya Jadi untuk kalau sudah offline itu nanti ada bahan pembelajaran yang bisa kita lakukan uh, flyer yang ada ini flip chart segala macam itu semua sudah diterjemahkan dalam mesin misya ya nanti tersedia dan itu sangat membantu kalau mau jadi edukator dan siapapun bisa jadi edukator Oke cukup Pak dokter jumatil saya kira saya ingin menghargai miskaca masih bersama kita sampai acara selesai ini jadi mungkin bertambah lengkap informasi untuk kita semuanya saya kira itu Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dari apa yang kita dengarkan dari dokter Jumatil Pajar dan Jumatil Pajar dan juga Kaca pada sore hari ini sampai ketemu ibu-ibu di acara berikutnya semangat ya kerjakan lakukan sadari <laughs> secara rutin Saya kira itu dari saya dokter Lena silakan Terima kasih dokter Masila kemudian dari uh, Pak Jumatil ada yang mau disampaikan ya yeah. Terima kasih ibu, ibu Jadi pada intinya kami berharap ibu-ibu bisa menyebarluaskan. ya. Nanti ibu-ibu eh, bisa akses websitenya. Sebenarnya ibu-ibu kalau kita offline itu saya bagi apa nih? Bagi kartu yang berisi 12 tanda. Nah cuma memang karena ini online ya. Jadi mungkin saya hanya bisa mengandalkan melalui apa website tadi atau pakai aplikasi. Nah diharapkan ini bisa di share ke mana-mana 12 tanda ini karena itu sederhana Ibu-ibu. Sebenarnya inti yang kami ajarkan itu cuma itu aja ya. Jadi bagaimana 12 tanda ini bisa dimengerti oleh ibu-ibu. Nah, kami harapkan nanti dari pertemuan ini adalah paling tidak itu satu saja yang mau jadi edukator. Nah, saya sudah senang sekali. Terima kasih Bu Lena. Ya, terima kasih Dr. Jumatil. Baik, karena keterbatasan waktu juga Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita dan Miss Kaca atas kehadiran tadi apa, event yang cukup menarik ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu sesi materi dan diskusi kita pada hari ini selanjutnya mungkin sesi yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu semua pembagian door prize untuk itu saya eh, apa namanya serahkan memimpin pembagian door prize ini kepada anggota TPTK Kota Banjarmasin Ibu Armina silakan Ibu saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Dr. Lena uh, atas kesempatan yang telah diberikan. Ibu-ibu uh, uh, peserta uh, yang mengikuti penyuluhan kesehatan pada hari ini, kami dari uh, PKK Kota akan memberikan, eh, mohon maaf Ibu, izin kepada Ibu Ketua, uh, kami akan memberikan dopras uh, yaitu sepuluh eh uh, 10 orang yang akan mendapatkan kuota dari kami tetapi eh uh, di sini kami lihat yang aktif bertanya saja yang ada sembilan orang berarti sembilan orang yang kami <tuh> akan berikan <tuh> kuota ya uh, untuk ini saya akan bacakan uh, siapa saja yang mendapatkan kuota dari kami yaitu satu, Ibu Selastri dari Posyandu Kelurahan Kebun Bunga, dua, yaitu Ibu Hajar Siti Hajar, PKK Kota, tiga dari Ibu Endah PKK Seberang Masjid, kemudian keempat, Ibu sania dari Posyandu Seberang Masjid, kemudian lima, Ibu Ida Liana dari PDA Aisyah Kota Banjermasin, keenam, Ibu Herlinah, Posyandu Kelurahan Sungai Baru, Kemudian ketujuh Ibu No Ramdana PKK Kota Banjarmasin. Kemudian kedelapan Ibu Mariatul Aisyah Ketua Pokja 1 Sungai Lurut. Kemudian sembilan Ibu Rajiah. Selamat kepada ibu-ibu yang uh, telah mendapatkan kuota dari kami. Nanti uh, kuota ini akan kami berikan. Nanti saya share nomor saya ya ibu-ibu yang uh, mendapatkan hadiah pada saat, pada hari ini. Uh, itu saja yang uh, dapat ulun sampaikan uh, ulun kembalikan kepada MC uh, untuk memimpin kembali acara kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Dr. Nana. Terima kasih Bu Armina. Bu Win, uh, siap Bu. Bu? Win, kita masih punya 11 door prize berarti. Oh ya. luar biasa. Semangat. ya. Kami <laughs> Kami cuma sembilan, yeah. terus ada sepuluh lagi paket hand sanitizer, sabun cuci tangan, oh. spray spray ini ya, untuk apa namanya, pencegahan COVID. Kita nanti mau minta tolong buka video semuanya dan di foto. Yang memenuhi syarat memakai baju PKK akan kita... Apa namanya? <laughs> Jadi okay. yang beruntung 11 orang ini adalah yang pakai pakaian lengkap. Sekalian kita foto bersama, Bu Wiwin. Jadi tolong okay. videonya. Kayaknya kalau pakai baju PKK sekarang nggak sempat deh. <laughs> <laughs> Oke. Uh. Fotonya, Minta tolong Iskandar ya. Yeah. Mas Iskandar silakan dibuka ibu bapak videonya untuk uh, kita foto bersama eh, sesi pertama mungkin dipandu uh, mas Iskandar kali ya mas Iskandar bisa Kalau dibantu mas... Nita Nita yang pandu Nita oh, ya, Iskandar, ya. Iskandar aja banget Kakak, kakak, sudah, sudah, sudah, sudah, ya sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, is sudah, is. sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, boleh. boleh. Ya. Seluruh semuanya lah. Buka videonya, ibu sudah, sudah, sudah, PKK. Yang dua lagi. Senyumnya. Star <laughs> Bu. Ini lagi untuk penset tunggu ketiga ya fans dua yang ketiga lagi <laughs> yang masih aja yang pada open kan tidak kelihatan nah bajunya yang yang nggak buka video jadinya nggak kelihatan bajunya <laughs> <tuk> Bu Nurlatifah dibuka videonya Bu Latifah sudah luncurin fotonya screenshot ah, okay. Terima kasih. Nanti infonya kita share di grup PKK Kecamatan Kota. Infonya lah. Kota dan Kecamatan ya pemenangnya. Gitu aja Bu Wiwin, silakan lanjut. Okay. terima kasih banyak uh, acara hari ini luar biasa untuk mengambil berkah manfaatnya kita sama-sama uh, kita berdoa uh, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat rindu Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesehatan yang akan doa ini akan dipimpin oleh Pak Iskandar silakan Pak Iskandar izin Bu, Bu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala atas yang apa yang kita lakukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi muhammad. Ya Allah ya Rahman dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiranMu atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan pada kami pada hari ini dengan penuh keakrapan dalam acara seminar ini ya Allah maka berilah keridohan kepada kami semua ya Allah ya Allah ya Rahman dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya engkau dapat melimpahkan pengetahuan pada kami semua dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan pada kami semua ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunilah segala dosa dan kesalahan kami perkenankanlah doa dan pinta kami ya Allah subhanakallahumma wabihamdika, asyadu allah ilaha ilaha anta astagfiruka wa tubuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita ke penghujung acara sebelumnya ya, nyari. kula berjualan ya, pangguan ya. pakai sweater, pakaian hangat Bila bejalanan ada keperluan wajib pakai masker jangan kada ingat. Terima kasih banyak alhamdulillah kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang luar biasa, Bapak Dokter Kaca, eh Bapak Dokter Jumatil, kemudian Miss Kaca, thank you for sharing knowledge. See you until we, uh, we meet again another time. Mungkin itu dari Ulun salah hilap mohon maaf sebesar-besarnya Ulun akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. sama Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bu Lena, Bu Win, Bu Sampai ketemu. Thank you very much kacang. For your time. Thank you for having me. Hmm. See you Bye.